Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bang Hen di sini di channel Bang Hen punya gawe. Kita lanjutkan tutorial pemasangan Digital Lock Fingerprint, kunci digital seri IDLG MK1 besutan EvoMap. Sekarang kita pasang mesin sekaligus kedudukan ini pada strike plate yang sudah disiapkan. Oke, setelah itu kita pasang back covernya. Jangan lupa hubungkan kabel fleksinya. lantas kita coba Kunci manualnya, putar tuas kuncinya ke kanan atau ke kiri Terakhir, kita pasang skrup-skrupnya Baik, sekian dulu video kali ini Kita lanjut pada video-video sesi berikutnya Terus dukung kami untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia Jangan lupa subscribe, follow, like, comment, and share